Ada serangan torpedo di balik tenggelamnya KRI Nanggala 402, by terenigi Yusuf, pegiat dakwah dan sosial. Sejak ramai diberitakan kapal selam Nanggala 402 hilang, kemudian sudah punya firasat lain, ada apa sebenarnya yang terjadi? Murni insiden kecelakaan atau kecelakaan by skenario, sejak dinyatakan hilang 21 April 2021. KRI nanggara 402 dan isu kedatangan WNA India ke Indonesia sebagai edisi lanjutan tipu-tipu dengan alasan COVID-19. Dua isu tersebut menjadi headline berita di berbagai media mainstream dan media sosial. Sejak publik diistirahatkan dari perbincangan pengadilan politik terhadap HRS. Namun, kasus penistaan agama oleh Joseph Paul Zhang yang sebut di diotaki oleh uh, kelompok sekuler kiri radikal. Belum lagi kasus pembantaian dan pembunuhan 16 karf telah mulai sepi di perbincangan di berbagai media dan media sosial. Hingga hari ini pelaku belum ditangkap dan diadili. Konon ada bintang yang terlibat. Apalagi kasus mega korupsi seperti Jiwasraya, SP3 kasus korupsi oleh Samsul Nursalim yang bernama asli Lim Tekyong atau alias Lim Sun Hu, Bakal menguap dan dipolis dengan hukuman yang sangat ringan Maklum bila menyangkut etnis tertentu Hukum jadi lembek Analisis Ruslan Buton bahwa sangat lucu Bila kemudian kapal secanggih itu meskipun sudah ujur Hilang kontak Pesawat udara saja yang begitu cepat ketika ada trouble Masih ada percakapan terakhir Ini kapal laut yang kecepatannya tidak secepat pesawat udara Kok saat terjadi trouble posisi akhir di koordinat Berapa titik tidak diketahui Kemudian laporan Laporan kru kapal kepada komando juga tidak ada. Nah, kita lupa masih kata Ruslan Buton, kalau beberapa waktu lalu nelayan kita menemukan drone bawah laut di Pulau Selayar. Perkiraan saya malah sampai jauh ke sana bahwa KRI Nanggala 402 mendapat serangan torpedo atau rudal bawah laut. Wow, Ruslan Buton melanjutkan analisisnya. Sekarang makin diperkuat dengan temuan serpihan-serpihan kapal. Artinya ada kemungkinan kapal rusak karena serangan serangan torpedo atau masalah teknis Benarkah ada serangan torpedo di tengah-tengah isu adanya operasi intelijen bawah air RRC terhadap Indonesia Wallahu alam. spekulasi ini diperkuat dan kecurigaan terhadap RRC yang diam seribu bahasa saat negara lain bersimpati atas hilang KRI 402 negara-negara tersebut ikut membantu dengan mengirim kapal dan pesawat semoga analisis atau dugaan kita keliru namun bila benar Menurut Ruslan Buton ini ancaman serius buat pertahanan kita, ternyata pertahanan kita begitu sangat lemah dan rapuh menurutnya lagi. Secara otomatis opini tentang hilangnya, KRI Nanggal 402 ini akan dibungkus secara rapi supaya tidak menjadi gejolak publik. Karena apa? Bila ternyata ini terbukti karena serangan musuh, maka jelas genderang perang telah ditabuh. Siapa atau negara manakah musuh yang dimaksud? Silakan analisis dan jawab sendiri. Sekali merdeka tetap merdeka. Ruslan Butuh.